jaga hati sekirah selama ini saya si mengerti bisa jaga cinta dengan saya yang selama ini betah kasih sing sangka mau jadi bagi Lesu, diam dia di hari bahaya sekarang. Secoba uh, uh, uh, uh. jaga hati, ini barter bus. Padahal selama ini beta dapat jaga orang kumpulan. hati sekira selama ini sing mengti bisa jaga cinta J sayang yang selama ini beda kasih sing sang jadi pagi ini Kenapa musti dia yang ganti beta di hati? Di hari, hari bahagia Sekarang apa bukan besar Mengapa harga para selama ini peta dapatimu jaga orang tulang rusuh secoba so jaga hati ini matulus para selama ini peta dapat Jaga orang pun tulang